ya Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, selamat pagi teman-teman subscriber dimana aku pun Anda berada. Uh, untuk permasalahan pada pagi, pagi hari ini ya, uh, ini kita ada permasalahan pada motor beat ini ya. Jadi motor beat ini tuh uh, ketika dibuat jalan itu tidak bisa berjalan. Nah, itu bisa dipastikan tuh permasalahannya itu dari blok CVT nya ini ya. Nah, kita coba nyalakan dulu aja, tidak apa-apa. Untuk filter udah kita buka ya. <kuh> Kemungkinan itu fanbel itu putus ya. Ini doublet untuk rewel nih, belum lama kan enggak? Astagfirullah. <tuh -tuh udah beli level kak kuliner nih warai penyetan nih yo nah mohon bersabar <SILENCIO> ini ujian <SILENCIO> nggak harus isi sana Masih nah ini kita gas sedikit -jik saja ya. <tuh> Sudah kita coba gas dan uh, roda belakang itu tidak berputar ya dan ada bunyi seperti klak-klak-klak nah itu ya uh, biasanya itu karena posisi van itu kan putus jadi tidak tidak ada uh, pulinya itu tidak ada tekanan ya jadi dia agak kendor mungkin itu jadi yang menyebabkan uh, jadi ada suara klak-klak gitu ya untuk lebih jelasnya mari kita buka dulu CVT nya ya, untuk lebih jelasnya tunggu dulu buka. Bersabar, nyujian Makinnya nah, tekor Coba aneh, mau ntar sekali tekor, kan. Ini gini, kan. langsung sekali bus Mikirin diri karwan Otak kan juga <tik> Jam 03.30 aku. Percobaan terus dan kaya, dan diterang. Saya, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oke okay. okay, untuk teman-teman bisa dilihat ya Putusnya seperti ini ya Jadi karena di bagian pulinya ini ya di dalam bagian dalam ini puli itu tidak tidak mendorong fanbel ya tidak ada tekanan sama sekali seperti kayak seperti ini ya. Nah jadi posisi di bagian puli yang eh, belakang ini ya ini pasti akan bersuara kotak-kotak kotak ya agak berisik ya. Nah seperti itu karena dia tidak ada tekanan di bagian ini ya tidak menekan ini. Nah jadi kurang oke okay. jadi cukup seperti ini ya uh, jadi ini permasalahannya tidak bisa berjalan ya dan bunyinya agak kasar Nah, ini funbelnya putus nanti kita akan carikan dulu <tuh> ya oke okay. ini adalah proses pemasangannya ya uh, jadi kalau untuk ini kan funbelnya ini satu set ya dan kalau untuk lolernya ini pasti juga sudah ada ya nah Pemasangannya seperti wais, ini, wes balik Mbak. Nah, ini untuk lawarnya dan ini nanti ditutup seperti ini. Ini ada besinya. Nah, bentar. Nah, ini seperti ini, ya. Dan di dalamnya itu ada ini. Pen. Nah, seperti ini, ini sudah kita pasang, nanti kita tinggal kita langsung ke situ. Coba nafasin, Mbak. Biasanya kalau ada bunyi kokok-kokok itu juga bisa disebabkan disebabkan dari ini ya yang karet ini juga bisa karena ini terlalu longgar dan juga bisa disebabkan karena ini loller ini yang lama ya lollernya e, terlihat bahwa lollernya ini sudah tidak bulat lagi ya artinya nah ini dekak-dekak ini nah. itu juga bisa yang menyebabkan suaranya agak-agak bisik ya kokok-kokok -kok -kok ya. <tuh> Ini kita gunakan paslin dulu ya untuk Nih, nanti akan kita nyalakan untuk membedakan sebelum dan sesudah. untuk pemasangannya seperti itu kita tinggal tutup ini nah, kalau teman-teman susah untuk apa ya menarik ininya ya kita tinggal ini saja oh, ini. <tuk> nah, karena posisinya itu masih baru ya jadi masih agak licin cuman ring satu ringnya itu satu tapi di luar Gak ada Ini gak penting Atau ini gak usah lelah gitu Ini gak usah Semuanya ya, yang tadi kita udah dibentuk sih ya untuk mempersingkat. Uh, kita akan coba dulu aja ya. Nanti kalau supaya ada troublenya lagi nanti kita uh, bongkarnya lebih cepat ya. Ini brosnya baru ini tengah sama atas bawah. Ya. Ini kita akan nyalakan mesinnya untuk mengetahui uh, sebelum dan sesudah diganti uh, lolernya ya. <tuh> Oke, okay. kan kita nyalakan. kalau untuk suara seperti ini ya ini dari penghisap udara ya dari apa ya throttle bodynya ini ya Nah kalau untuk suara di bagian CCTV-nya ini, ini sudah aman ya sudah halus ya terdengar dengar beda dari yang awal tadi ya sebelum kita bongkar ya okay. ini kita gasep sedikit saja ya Sebalik <tuh> <tuh> kita keber Oke okay, cukup sekian uh, semoga uh, yang mau bertanya silahkan tulis saja di kolom komentar ya uh, Cukup sekian uh, ini akan saya pasang Oke okay, semoga ilmunya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh